Hai sahabat, selamat berjumpa lagi dengan Tutsugi. Di kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ada sebuah desa yang bernama Beringkit yang dewasa ini lebih dikenal sebagai pasar hewan terbesar di Bali. Sementara di kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan juga ada Banyar dan desa Beringkit yang termasuk wilayah desa Pegeraman Melayu. Ternyata. Kedua desa yang bernama sama itu memang memiliki kaitan sejarah di masa lalu. Seperti apa kaitannya, saya akan menuturkannya kepada sahabat dengan merujuk buku Babad Mengui dan blognya Texna Cicarito. Seperti sudah saya sebutkan tadi, desa beringkit yang ada di wilayah Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan adalah desa yang termasuk wilayah desa pekeraman Belayu. Desa ini merupakan cikal bakal desa adat Belayu. Di desa inilah terletak keraton pertama di Belayu yang merupakan perpanjangan atau memiliki hubungan yang erat dengan desa beringkit yang ada di Mungui Badung. Hubungan ini dapat dibuktikan dengan masih adanya keluarga-keluarga dari desa Beringkit Belayu yang mengusung beberapa buah pura di desa Beringkit. Keberadaan kerajaan di desa Beringkit Belayu diperkuat oleh bukti-bukti seperti setera bebajangan, pura dalam bebajangan dan pura batang Jepun yang masih ada sampai saat ini. Semua itu merupakan peninggalan Igusti Gede yang memerintah dan mendirikan kerajaan pertama di Belayu dengan keraton di desa Beringkit. Menurut Babad Mengui, pada masa lalu pernah terjadi perselisihan antara dalam kapal dengan dalam Beringkit Mengui. Adapun pangkal dari perselisihan itu adalah karena putri dalam beringkit yang dipinang oleh pangeran kapal tidak dikawinkan dengan putra kapal, melainkan dikawinkan dengan kuda kesayangan dalam kapal yang bernama Ilodre. Bagaimana ceritanya? Mengapa seorang putri dikawinkan dengan seekor kuda? Ternyata, ketika kuda itu sakit dan tak kunjung sembuh, pangeran kapal berkau bahwa bila Ilodro bisa disembuhkan maka akan dikawinkan dengan putri beringkit mengetahui hal itu putri beringkit mengalami guncangan jiwa dan akhirnya meninggal pangeran beringkit sangat marah atas penghinaan pangeran kapal maka terjadilah perang antara beringkit dan kapal dalam perang yang sangat dahsyat itu Pangeran Beringkit dan Pangeran Kapal sama-sama tewas. Dan sebelum menghembuskan napas terakhir, Pangeran Beringkit melontarkan kutukan bahwa tidak akan pernah terjadi perkawinan di antara rakyat beringkit dan kapal. Bahkan, pepohonan yang tumbuh di kedua tepi sungai yang menjadi pembatas antara kedua wilayah tak akan pernah bersentuhan satu sama lain betapapun besar dan tingginya pohon tersebut. Kemudian disebutkan ada keturunan dalam beringkit mengui yang pindah ke beringkit belayu, lalu mendirikan kerajaan dan berkuasa di situ. Nama keturunan dalam beringkit mengui itu adalah Igusti Bajang Gede yang bergelar Igusti Balai Agung. Mendengar bahwa wilayah kekuasaan Igusti Bajang Gede semakin luas, Igusti Gusti Kuta yang sedang berkuasa di kapal saat itu jadi iri. Ia segera menyiapkan pasukannya untuk menyerang keraton Beringkit-Belayu. Sebelum menyerbu keraton Beringkit-Belayu, Igusti Arya Kutawaringin dan pasukannya berkemah terlebih dahulu di sebuah tempat yang sekarang disebut Celuk di tepi timur desa Beringkit-Belayu. Sementara itu, tantangan kepada Igusti Gede dikirim lewat utusan. Higusti Gede menerima tantangan itu dan terjadilah perang di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai cari kerobokan yang terletak di sebelah selatan Banjar Jebaud atau di antara Banjar Bajra Pegebegan dan Banjar Belayu. Hanya satu semboyan mereka yang berperang pada waktu itu, yaitu membunuh atau dimunuh, Sampai akhirnya pasukan kerajaan beringkit musnah. Igusti Gede sendiri tewas di tangan Igusti Arya Kutawaringin di sebuah tempat yang disebut Setre Bebajangan. Igusti Arya Kutawaringin kemudian melanjutkan aksinya memusnahkan keturunan Igusti Gede sampai ke anak dan cucunya dan hanya beberapa orang saja yang berhasil meloloskan diri. Setelah perang selesai, Gusti Arya Kutawaringin mengadakan pemeriksaan terhadap pasukannya yang membuat ia takjub. Tak ada seorang pun yang tewas untuk mengenang hal tersebut, maka tempat itu disebut Bala Ayu, yang berarti tentara yang mendapatkan perlindungan yang widi. Lamat laun, penyebutan Bala Ayu berubah jadi Belayu. Demikian secara singkat kisah musnahnya terah Raja Beringkit Belayu Gusti Gede Bajang dan asal-usul Desa Belayu. Semoga ada manfaatnya. Rahayu.